daun ketapang tahukah anda daun ketapang jika anda hobi ikan hias mungkin anda tidak asing lagi kebanyakan orang mengenal daun ketapang hanyalah makanan ikan cupang dan selama ini daun ketapang dianggap daun biasa yang tidak banyak manfaatnya sehingga sering diabaikan dan disepelekan tapi tahukah anda Ternyata daun ketapang memiliki banyak sekali khasiat yang luar biasa bagi kesehatan. Daun ketapang memiliki nama Latin Terminalia satapa. Tumbuhan ini tumbuh subur di daerah tropis, termasuk Indonesia. Tumbuhan ini mampu hidup dengan baik di iklim yang suhu panasnya cukup tinggi. Berdasarkan penelitian di laboratorium, ternyata ekstrak dari daun ketapang mengandung banyak kandungan senyawa fitokimia yang dapat mengatasi berbagai masalah kesehatan sehingga mampu mengobati berbagai jenis penyakit yang berbahaya bagi manusia. Dikutip dari buku potensi bahan hayati sebagai imunostimulan hewan akuatik, dijelaskan bahwa daun ketapang memiliki banyak kandungan zat atau senyawa alami yang bermanfaat. Minyak pada biji ketapang memiliki khasiat sebagai pencahar dan pelancar asi Tanin pada kulit kayu berkhasiat sebagai diuretik yang mampu melancarkan air seni dan terapi hepatitis Sementara saponin dan tanin pada daun berfungsi untuk mengatasi disentri, lepra, obat cacing, kudis, bahkan rematik Penelitian tentang senyawa fitokimia pada daun tumbuhan Terminalia satapa ini menunjukkan bahwa ekstraknya mengandung senyawa aktif seperti saponin, triterpenoid, quinon, fenolik, tanins, dan flavonoid. Dalam laman kementerian luar negeri Madrid, dijelaskan bahwa daun ketapang ternyata memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Saat ini, Indonesia sendiri telah mengekspor daun ketapang kering ke Jepang, Amerika Serikat, dan Kanada dengan harga berkisar 1 juta rupiah per kilogramnya. Inilah delapan manfaat atau khasiat daun ketapang untuk kesehatan. Manfaat yang pertama, Antibakteri Dalam laman Global Food Book, dijelaskan bahwa penelitian telah mengevaluasi ekstrak daun terminalis satapa Untuk memastikan aktivitas antibakteri dan anti jamurnya Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas antibakteri lebih menonjol Ekstrak daun ketapang menunjukkan aktivitas antibakteri yang signifikan tidak seperti antibiotik yang digunakan secara komersial. Manfaat yang kedua, antiulkus. Penyakit ulkus pepticum atau PUD adalah kerusakan pada lapisan lambung yang pertama-tama berkembang dari usus kecil kemudian ke kerongkongan. Penelitian menunjukkan flavonoid pada daun ketapang mampu melindungi lambung. Menariknya, ekstrak tersebut tidak menghasilkan efek toksik apapun bahkan ketika diterapkan pada dosis tinggi. Manfaat yang ketiga, antiinflamasi. Efek antiinflamasi dari punicalagin dan punicalin didapatkan dari daun ketapang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa punicalin dan punicalagin memiliki sifat antiinflamasi. Namun perlu dicatat bahwa pengobatan dengan dosis punisalin yang lebih besar dapat menyebabkan beberapa kerusakan sel Manfaat yang keempat, antimikroba Efek antimikroba juga berhasil didapatkan dari ekstrak daun ketapang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas antibakteri lebih menonjol terhadap bakteri tidak seperti strain jamur. Ekstrak metanol di dalamnya mampu menunjukkan aktivitas antibakteri terbaik dan ekstrak daun terbukti mengandung aktivitas antibakteri yang lebih kuat. Oleh karena itu, terminilai setapa terbukti efektif untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Manfaat yang kelima, analgesik, antinosiseptif. Antinosiseptif adalah proses memblokir stimulus yang merugikan atau menyakitkan oleh neuron sensorik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak air daun ketapang mengandung sifat analgesik. Manfaat yang keenam, antioksidan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun ketapang mampu menghambat radikal bebas Tiga ekstrak yang berbeda dari daun ketapang menunjukkan aksi antioksidannya dengan menangkal radikal bebas secara alami Manfaat yang ketujuh, perawatan dermatologi Daunnya juga dapat digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengobati penyakit kulit seperti dermatitis Dermatitis adalah suatu kondisi medis di mana kulit menjadi kemerahan, sakit, dan bengkak dengan recet kecil karena iritasi langsung pada kulit oleh agen eksternal atau sebagai akibat dari reaksi alergi Manfaat yang kedelapan menjadi obat luar dalam jurnal ilmiah Universitas Muhammadiyah Malang Tertulis bahwa daun ketapang yang dijadikan ekstrak Memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan Sebab dapat digunakan sebagai obat luar Ekstrak daun ketapang berguna untuk mengobati sakit pinggang Keseliu, kudis, gatal-gatal, kulit yang terkelupas, dan luka bernanah Itulah beberapa manfaat atau khasiat daun ketapang untuk kesehatan dikutip dari artikel detik jabar dengan judul 10 manfaat daun ketapang dan cara mengolahnya www.detik.com jabar mudah-mudahan informasi yang sudah saya berikan bermanfaat untuk Anda dan keluarga Anda salam sehat salam top herbal nusantara dari saya, narator Sarul Amin S.Pd.I. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.